Harga emas hari ini di Antam, Minggu, tanggal 3 Juli tahun 2022, tercatat tidak berubah dari harga kemarin. Berdasarkan informasi dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp991.000, tidak berubah dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya, Sabtu, tanggal 2 Juli tahun 2022. Sementara emas satuan terkecil dengan ukuran 0,5 gram dijual 545.500 rupiah, juga tidak mengalami perubahan dibandingkan perdagangan kemarin. Selanjutnya untuk harga emas 24 karat ukuran 5 gram hari ini dibanderol 4.730.000 rupiah, sedangkan emas batangan dengan satuan 10 gram dijual dengan harga 9.405.000 rupiah. Harga emas untuk satuan 50 gram dibandrol 46.695.000 rupiah. Sedangkan untuk cetakan berukuran 100 gram dapat ditebus dengan harga 93.312.000 rupiah. Adapun ukuran 500 gram dihargai 465.820.000 rupiah dan cetakan terbesar 1.000 gram dibandrol 931.600.000 rupiah. Sementara itu, harga jual kembali, buaibek, emas antam berada di level 871.000 rupiah per gram, tidak berubah dari harga perdagangan sebelumnya. Harga jual kembali ini belum mempertimbangkan pajak jika nominalnya lebih dari 10 juta rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 4 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.